-nya, enggak ada diganti aja ama ini eh maksudnya suara ini biar kayak cahwi guna. tapi sekilnya tetap kayak orang nob jadi jangan samain sekilnya ama cahwi guna yee gue pentung lu lo lu tetap ngeyel oiee sebelum kalian nonton tekan tombol subscribe like dan nyalain notifikasinya yang mau bantu gua beli pisingnya ada di deskripsi. Ayolah, okay, ayolah, madnyar, sela wow. sabar aku sudah jangan bro jangan bro mati bro Kita okay, ya Lupa pau yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Lupa Ya. Bro. <tuk> headshot, oh gila bisa, bisa, anjir lah, bisa gitu. dikit eh, ini orang, oh, ya orang dua orang dua um. orang. Ah mantap Aduh Oke oke oke oke Oke masih kan Iya Iya iya iya iya iya iya Aduh Aduh Oh yeah, yeah, yeah, yeah, my yeah. yeah. Wait алico yang ke чисanya gila mantap ini namanya mantep ini, ini ada um, gue yang gara -gara. Oke. nah gitu dong mungkin ya, jadi jenat. binda ini ini kan Ready dong okay, let's go. Oh, enak ini oh, gila Wah oh, kaget ya Oh, ada lagi dong mana wih jangan bayang <SILENCIO> hmm, ini everybody. Ini enggak apa gue nih. dong. ini Wah, wah akan hmm. khusus okay. hmm. hmm. satu Oke, okay, mas ini ceranya. Aduh, nggak kena Aduh, nggak kena ini. Ini nggak kena ini. Sakit banget. Sakit putih orang. Sakit, sakit, sakit, sakit, sakit, sakit, anyi, sakit, coba. sakit, sakit, sakit, oh. nah, okay, Anjing sakit juga. Sudah berat. Pun oke dapat. Insyaallah. Gak kena, -kena ya pun karena, kan oke, dapat tuh sabar, lah, <laughs> oke Oke Oke, okay. oke, okay. oke, okay. oke, oke, oh oke, oke, oke, oke, oke, oke, udah oke, udah GG Okay. Okay. Wah. Nah, tinggal satu yuk. Tinggal satu nih. Oke, okay, mantap. Coba bisa lagi. Oke, bisa satu Lagi Oke, lagi 3 Oke. Cứu người ở sama kayak gini dia wala, kan ada yang lain. Kasih tapat-tapan tengah. Ya, Tahu enggak apa namanya? APC lah Ah, kan bilangin agak <tuk> ya kan. Anjing, baru pakai WC ini. Aduh. <tuk> baru do pakai WC hmmm hmmm mantap wah kan kan mantap sih nah, kenapa sabar ya sabar aja, eh, depan aja kan? ayo cepat lagi kan? woi sabar wey sabar wuh sabar pak sabar pak sabar ayo kan kong sabar sabar ada jalan ini bisa oke oke ini bisa dikasih nih gini lagi bisa lebih bagus kok Udah Ah, Ah, eh Skull oh kill Lah. Ya. Lah ini mah Kenapa WP lanjut ah banget kan dan menang. Terima kasih.